Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati kepimpinan dalam rapat antar komisi, yang saya hormati seluruh berkasakan anggota DPRD Kabupaten Yasedang, yang, yang saya sayangi seluruh warga masyarakat, terkhusus kecamatan DPRD dan umumnya Kabupaten Yasedang dan yang saya hormati bangakan khusus PTKI yang sungguh luar biasa langsung perwakilan deputi ya deputi ya mas ini ikut hadir langsung mewakili untuk menjelaskan paparan program baik secara nasional maupun lokal. Begitu juga dengan Pak Camat Perkim dan Perindustrian. Baik terima kasih prinsip dasarnya Pak kami DPR tentunya kami meneruskan aspirasi rakyat. kami tidak mungkin meneruskan aspirasi pemerintah. ini prinsip dasar yang harus bapak pahami dulu. terkait penjelasan penjelasan yang terjadi hari ini, kebetulan saja hari ini saya dipercaya sebagai ketua babak perda. RTM Kabupaten Deli Serdang itu belum selesai sampai sekarang dalam tahap evaluasi. bapak-bapak terkhusus Pak Camat, pergi Pak Sipayung Tiba-tiba bapak sudah mengeluarkan statement tujuh kecamatan terjadi terjadi evaluasi dan kajian terhadap pembangunan ini sementara RDTR kita belum lagi lagi apalagi RDTR dan belum keluar sampai sekarang maka oleh sebab itu isi yang dikembangkan hari ini bagi warga kami yang ada di bawah itu menjadi ruang terbuka hijau ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal bagi kami. Kedua, kalau bicara tentang aset Bapak PTKI Kita ketahui, itu bicara data sejarah Memang PTKI itu pernah ratusan tahun Seperti bibi saya bilang tadi ratusan tahun sudah ada di situ PTKI dan zaman Belanda sudah ada berarti Nah sekarang sudah nyaris tidak berfungsi Dan sekarang sudah super teknologi dan kecanggihan Mohon maaf kalau daerah sana dibangun PTKI nanti kan kita kaji secara bersama-sama apakah tetapi layak lagi naik ke sana? Saya pikir untuk ke sana tidak layak. Situasi kondisi sekarang semua ada gocek, ada semua ada rendam. Kecuali daerah sana ke Aceh mungkin masih bisa. Pak. Ini kajian pada bukti, izin. Selanjutnya persoalan aset terkait dengan tanggal 27 Februari yang dihadiri oleh KPK, supervisi KPK. Sekarang, mohon maaf, Bapak. Orang, -orang tua kami, terkhusus pelaksana pemerintah. KPK itu adalah komisi pemberantasan korupsi, bukan komisi penyelesaian masalah problematika aset. Dari hasil korupsi yang terjadi, KPK akan mengkaji fungsi dia cuma itu, Bapak. Bukan berarti kita mengejar KPK. Tapi oleh sebab itu, supervisi yang dilakukan oleh Bu, bu Lili yang sama-sama kita juga dengan agar mengantisipasi aset-aset yang ada di Kabupaten Den. Dari Sedang ini bukan PT KAI aja, PT KAI cuma sedikit, Pak. Masih ada PT P yang ratusan tahun dan sekarang masih berhutang sama negara, -negara Kabupaten Darjanda, yeah. itu gak pernah bayar. Yeah. Yeah. Ini sudah bisa diselesaikan dulu. Berapa pajak bumi bangunan PT PN2 itu gak pernah bayar sama Kabupaten Darjanda? Sudah hampir ratusan miliar itu bayar-bayar. Nanti kalau kita tanya PT KAI, bayar gak pajaknya? Tapi kan kecil, cuma 1,2 hektare nggak mungkin itu kita urusi. Tapi yang banyak pemayu masih banyak yang lain. Mohon pak, mohon sekali lagi ruang terbuka hijau bukan di situ lokasinya. Karena kami masih di situ wilayahnya ini yang data yang kami pegang, yang saya butuhkan saya ke pak Bapak, data saya jelas kok pak. Di situ tidak ada ruang terbuka hijau. Di situ yang ada adalah ruang, tempat real perindustrian perdagangan. Jadi pengembangan Induk regional, Pasar itu regional, ya sekarang sudah selesai kan? Pasar Induknya sudah selesai loh. Sudah selesai, berarti tidak ada lagi persoalan di situ. Di terbuka buka induknya masuk ke belas itu belakang, Pak. Ada lapangan di TPKU lewat sekolah, dan untuk kampus kami. Kampus itu ada lapangan kosong, yang jadi seperti agresif pun di manajemen. Kalau misalnya ini kita. rakyat terendah, Pak Deputi, eh, mohonlah dengan PTPN, EPPT, PTKI, Pak Deputi untuk mengalihkan usaha itu, karena itu memang aset punya PTKI. Kita harus akui itu, nanti kita pun akan lihat, tanya dulu dengan BPN. BPN, PTKI itu disitu lokasinya, betul lahan itu punya PTKI, yang PTPNnya ditersurat terbukti, ter ter ini kan kita juga berundang berdasarkan mas. Atau jangan-jangan itu cuma dari zaman Belanda sampai sekarang, persoalan aset kita belum terdata. Mana-mana punya BUMN ada gak tertutup suratnya? Karena itu menjadi aset Kabupaten Jaya Sedang. Berarti kalau begini, ini menjadi aset Kabupaten Jaya Sedang, berarti PTA ini pun boleh sama Kabupaten Jaya Sedang. Iya. Logika kami gitu ya Pak Deputi, mohon maaf kalau salah. Tapi karena ini persoalan ini, ayolah kita selesaikan secara bersama-sama. Karena sama-sama kita dengarkan tadi, dari para rahim ibu-ibu inilah kita akan duduk di sini, Bapak para orang tua kami mohonlah untuk menjadi keterbusan bagi kita. Tapi kalau PTKI dari aset yang satu hektar itu yang sekarang tidak berfungsi untuk pembinas perhubungannya, mohonlah dianikungsikan agar kita mendapat pendapatan asli PTKI sehingga ibu-ibu kami pasti mau membayar. Cuma <tuk> Sekali lagi Pak Suparyono mohon izin kita jangan bicara tentang hasil kajian karena hasil kajian akademisnya belum ada keluar di media saya belum ada di media saya sekali lagi saya mohon maaf mohon izin jangan dibalas itu karena ranahnya bukan di situ sedikit demikian Bapak terima kasih sekali lagi mohon maaf Pak Deputi sekali lagi mohon maaf Pak Kadis e, tapi ini semata mata ayo kita selesaikan problematika satu demi satu yang intinya itu pasti wilayah induk pasar. Kenapa enggak kita pikirkan Pak Inas Pasar di Srilang ada induk pasar di bawah, ada induk pasar yang menjadi penunjang dari dia. Lagi? Iya. Terima kasih semuanya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat